Sore, perkenalkan nama saya Yuliana Lalitaru dari SDKW Itbula Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman bergabung dan mengikuti salah satu pelatihan namanya AKM kalau disingkat. Ipanjangannya di Asesmen Kompetensi. Teman-teman ketika mendaftar ke asesmen kompetensi ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan sertifikat atau penghargaan ini teman-teman akan mendapatkan setelah melaksanakan pelatihan asesmen kompetensi ini. sekian dari saya semoga bermanfaat terima kasih